Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu semuanya. Kembali lagi di pembahasan 40 soal topol Structure. Untuk Bapak-Ibu yang dan untuk semuanya yang menonton rekaman dari pembahasan 40 soal topol Structure ini, nah nanti bisa dilihat lagi di kolom deskripsinya, di rekaman video ini, dan di kolom deskripsi itu akan bisa di-download file PDF soal ini, 40 soal ini. Silahkan dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan, bisa menonton jawaban dan pembahasannya sini seperti itu ya jadi tanpa berpanjang lebar kita mulai ya oke okay, so uh, let's start with the first number baik, like, uh, in the late 1880s, Hull house, bla bla bla United States first welfare state seperti itu ya oke, okay, nah ini untuk soal Tofol structure bagian sentence completion seperti biasa kan kita lihat kosongnya dulu yang di depannya ada apa di belakangnya ada apa kan seperti itu ya seperti biasa dan di belakangnya di belakang yang kosong ini ternyata ada uh, How house tower house ini adalah uh, subjek ya lalu depannya ada apa sih United States first welfare state ini ada kata benda lagi kalau ada kata benda lagi kemungkinan dia jadi objek nah jadi sini kita udah nemu subjek ya seperti biasa dan pasangannya subjek itu siapa nih Pak Novi kalau pasangannya subjek yang selalu kita cari verb. Uh, verb. Yeah. verb betul jadi kan kita selalu nyari subjek verb ya Verb. dan di sini kemungkinan sih yang hilangnya itu verbnya. Kan kita baru nemu satu subjek dan tidak ada verb lagi, jadi di sini kehilangan verbnya. Ini langsung aja sih, di pilihan jawaban ini yang langsung kata atau verb yang muncul itu pilihan jawaban yang Mana kita ada yang tahu yang B, Pak ya? ya betul yang B, b. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> <laughs> ya betul betul itu betul betul b Uh, became the, ya, sub, whole housenya subject, becamenya verb, lalu ada artikel the, ini nyambung ke kata United States, the United States. So the answer is, uh, bravo ya. Baik, lanjut ke soal nomor dua. Baik. Untuk right. soal nomor dua ini kita lihat. Blah, blah, blah. With the largest alphabet is Cambodian with 74 letters. Oke, okay. yang kosongnya apa? Di depannya ada apa saja, gitu kan? Dari depannya di sini ada preposition. Masih ingat, Pak, Bu? Kalau misalnya nemu preposition, kata-kata setelahnya kita apakan? Kalau nemu kayak "in", "on", "at", "with", Berarti butuh subjek sama verb, ya, Pak? Ya, betul. Kalimat ini memang memerlukan subjek dan verb nah di sini Pak Novi nemu ada verb nggak Pak ada yang is yes verb ya nah salah satu tipsnya itu kalau kita nemu preposition preposition atau preposisi and on it with uh, during dan lain sebagainya itu kata-kata setelahnya kata benda setelahnya itu kiraukan saja jadi kita coret aja nih gitu dan soalnya kita suka agak bingung sih yang mana sih verbnya intinya kalau nemu preposition ya udah coret aja karena dia nggak akan mungkin jadi subjek nggak akan mungkin jadi verb di sini udah muncul verb nah kita nggak nemu ada subjek lagi ya dan verbnya cuma satu berarti di sini yang hilang itu subjek ya kan karena uh, konsep dasarnya itu temukan dulu subjek verb nah di sini subjek itu kan bentuk katanya pasti noun ya kata benda ya dan dia berdiri sendiri. Nah, di sini di pilihan jawaban ini yang hanya kata benda saja yang berdiri sendiri tanpa didampingi kata-kata lainnya itu yang paling Yang C, Pak, ya? Betul, yang C. Alhamdulillah. Yang bila, ya? Betul, Pak. <laughs> Alhamdulillah. Sepertinya dampak liburan dulu waktu itu, Pak. Lebih fresh. fresh, betul. Betul, betul. Burina juga alhamdulillah sudah liburan dulu. Liburan tuh maksudnya keluar dari kampus dulu. Alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah, yes. Yeah. Oke. Okay. Let's go to number 3. Nomor 3 ini kita lihat kalimatnya. Nomor 3 bla bla bla uh, to the various types of Microsoft plants and animals found in the eh uh, okay, in the what that nah, seperti biasa, subject verb dulu ya. Temukan dulu subject verb di kalimat ini. Given itu verb. Okay, to The various types of animal and animals found ini verb juga. Nah, kalau udah muncul dua verb, ya, udah muncul dua verb berarti kan kemungkinan besar ini complex sentence ya. Yang kalau udah muncul lebih dari satu verb atau lebih dari satu subject, maka, maka akan ada subject verb dan akan ada conjunction subject verb. Asal mulanya seperti ini, oke. Okay. Nah temukan dulu nih um, si given ini dengan found ini ini subjeknya yang mana gitu. Kita kan nggak nemu ya, cuman berapa aja? Dua kan kayak seperti ini ya. Hanya ada dua berapa aja? Dua subjeknya hilang. Nah kemungkinan besar ini adalah ciri soal uh, reduce clause. Masih ingat reduce clause? Oh, udah kemana, Pak? <laughs> Sudah ditempa oleh Marathon Zoom. Mungkin udah ini, udah jadi kenangan masa lalu aja radius close. Radius cara gampangnya gini aja sih: radius close itu cirinya dia akan ada kata kerja bentuk ketiga berdiri sendiri, atau kata kerja "ing" berdiri sendiri. Ya kan? Nah, kemungkinan besar, given ini adalah kata kerja bentuk ketiga given ini berarti kalau ini adalah kata kerja ketiga ya. Si conjunction sama subjeknya itu dihilangkan reduce hilang, jadi cuma bertiga aja. Nah, asal mulanya ini tuh asal mulanya dari which was given. Nah, asal mulanya gitu kan? Reduce clause itu ada connector atau conjunction, ada apa? Konektor yang berfungsi ganda sebagai conjunction, masih ingat? Ya, yang rangkap jabatan. Was, was-nya itu to be, hilangkan. Jadi, maaf, yang hilang itu bukan kenjang, uh, ya conjunction dan subjek saja, tapi dengan to be-nya. Ya. Hilang, tersisalah verb tiga. Jadi, si given ini tuh berdiri sendiri karena which sama was-nya sudah dihilangkan. Jadi, kita cuma perlu nyari subjek, subjeknya si verb ini. Oke, okay. subjek untuk verb itu atau uh, bisa aja uh, struktur yang lainnya ya. So, nah, okay. <coughs> nah di sini jawabannya itu delta. Kenapa? Plankton, plankton adalah subjeknya. Is ini adalah verb dari plankton ini. Nah, given dan foundnya ya adalah reduce clause. Jadi awalnya itu which was given dan uh, yang ini, found ini dari an animals. Uh, an animals which was found, which were found. Awalnya dari situ. Jadi ada dua reduce clause di sini. Which were, which was given, dan which were found. Nah, subjek verb atau kalimat utamanya adalah yang b. Plankton is the name which was given to the various types of microscopic plant and animals found in the water. Seperti itu ya. Oke. Okay. Baik, lanjut ke nomor empat ya. Nomor 4. Oke. Oke, kalau nemu soal seperti ini, nih kosong, terus di sininya udah ada conjunction ya, itu buat itu kan conjunction ya. Oke. Okay. Terus lihat setelahnya ada to be. Right. Udah nemu conjunction, terus udah nemu Uh, ini worse, sama completed. Oke, okay. ya, yeah. kira-kira Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Misalnya, kalau habis conjunction itu harus muncul apa? Subject, subject, subject. ya. Oke, okay. habis subject muncul verb, verb. Oke, okay. nah, sifatnya itu Ferb. kan conjunctionnya ya. Oke, okay. uh, subjeknya nemu nggak di sini? Nggak, nggak ya? Nah kalau verbnya nemu nggak? Yang verbnya? yang was, uh. yeah. was, was never completed. Nah itu verbnya, hmm. ya kan? Berarti yang hilangnya ini adalah subjeknya kan? Ya udah langsung aja pilih subjek atau kata benda karena subjek itu kan noun kata benda ya. Coba langsung kata benda yang berdiri sendiri di sini. Yang mana kira-kira? Ha. Ya, yang kata, betul. His invention. Oke, seperti itu ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke, nomor 5. <tuh> Kalau Bapak Ibu nemu soal seperti ini ada di diapit koma ya. Ini disebut apositif. Apositif itu intinya dia hanya kumpulan kata benda saja. Jadi kalau ada kumpulan kata dia nggak ada kata kerjanya, itu disebutnya apositif. Intinya sih coret aja karena dia enggak jadi subjek, dia enggak jadi verb. Nah, di soal ini seperti biasa kita cari cari subjek verb-nya. Was used-nya itu verb. Nah, gak ada subjek berarti langsung aja di sini uh, kita perlu nyari subjek aja yang berdiri sendiri, gitu. Subjek yang berdiri sendiri di antara pilihan jawaban ini yang mana? Jadi yang gak ada verbnya, gak ada conjunction-nya, gak ada preposition, itu yang mana kira-kira? A. -kira? Ya okay. yeah, betul yang A. Kuno from writing. <tuh> Sekilas kayak writing itu kayak verb ya, padahal verb-ing itu nggak um, selalu jadi verb. Dia, yang nggak selalu jadi present participle. Dia bisa jadi gerund. Ini gerund. Gerund itu kata kerja yang dibendakan. Jadi yang awalnya jadi action, gitu kan. I write a book menjadi writing is my hobby. Writing a book is my hobby. Jadi di sini tuh writing itu bukan kegiatan menulis, tapi tulisan. Karena dia kata benda, ya maka uh, jawabannya a. Ya. Alright, let's go to number six. Nomor 6 ini. Sama seperti yang di atas nih, sama seperti yang nomor empat ini nih struktur soalnya sama. Kenapa sama? Kan seperti biasa, kosongnya apa? Lihat belakang, lihat depan. Di sini udah ada "when" ya. "When" itu apa? Ada yang tau maksudnya dia fungsinya jadi apa? Kalau kita lihat struktur CSV, "when" itu jadi C Ya, "check" ya? ya, betul, Gu Dina, conjunction. Ya, jadi ini tuh when itu conjunction, ya udah berarti langsung aja kalau udah nemu conjunction, kemungkinan depannya itu langsung subject verb kan? Yang mana yang diantara pilihan jawaban ini yang langsung polanya subject verb? Si. Ya, betul. When it escapes. Oke, okay. It ini pronoun, bisa jadi subject. Escapes ini kata kerja untuk singular. Kalau singular harus pakai S karena it-nya singular. Ya, jadi langsung aja. Ya Pak Bu, kalau misalnya kita nemu soal seperti ini, yang nomor 4 sama nomor 6 ini, kalau di dekatnya udah ada conjunction atau connector ya, seperti when atau but. Ya, polanya biasanya seperti itu. Akan muncul subjek dan verb. Gitu ya. Right. Let's go to the next explanations. Nomor 7, itu, oke. Okay. Oke, okay, bla bla bla ada, seperti biasa, cari dulu subject verb ya. Manipulate ini verb, with the, kalau nemu preposition, with, coret aja, karena kita nggak usah baca, ada with lagi, coret, Gak usah kita baca tuh karena dia nggak akan jadi subject, dia nggak akan jadi verb. It-nya subject, is verb, it is difficult for, ada for-nya coret, itu preposition for itu, to stand up, coret. Ya. Berarti kita udah nemu subject verb, berarti kita perlu nemu temannya ya, yaitu conjunction subject verb. Manipulate itu adalah verb-nya, jadi kita udah nemu verb-nya, Berarti kita perlu nemu menemukan conjunction dan subject. Nah, di pilihan jawaban ini, yang urutannya langsung conjunction dan subjek itu yang mana? bu? di ya, delta. Okay. Although itu conjunction, uh, subjek, if, scan, itu memang verb, verb phrase, ya, nyambung, can manipulate okay great number eight yeah let's go to number eight approximately 500 varieties of data which trap animals for their subnce a okay, compound complex and. Uh, suka bikin kita bingung, ya? Tapi pelan-pelan aja, approximately 500 varieties ini subjeknya, ya? Yeah. Of, oke, okay, ini preposition, coret aja. Which trap animal for their subsistence, oke? Okay. Ini conjunction subject verb, <coughs> which trap okay. berarti ini kan udah ada ya eh, apa anak kalimatnya nah kita belum nemu verbnya si subjek ini karena setelah koma ini kosong ya ini kosong itu kita nggak nemu verb lagi setelah kesini ada in the worldnya coret karena dia akan mungkin jadi subjek akan menjadi jadi verb Oke. nah berarti eh, Subjeknya kita udah nemu, verbnya si subjek ini kita belum nemu. Oke, okay. ya udah langsung aja. Berarti di sini yang langsung verb yang mana? B. Ya betul, Bu Nusuki. Bravo. Exist ya, exist, exist. Karena langsung aja kan itu sebenarnya awal itu kalimatnya seperti ini. Uh, approximately five Varieties, ya, yeah. Is of blah, blah blah Excess gitu aja sebenarnya. Awalnya itu kalimat awalnya seperti itu: "Excess" ini subjeknya, ini "any verbnya", ini subjeknya. Right, let's go to number 9, Nomor 9. Oke, okay. yang kosongnya apa, belakangnya apa, depannya apa ya. <tuh> uh, belakangnya ada ozone, subject is form, verb. When, conjunction, ultraviolet, radiation. Ini noun, kita benda, subjek Kita udah nemu SV sama kita udah nemu CS. Kita udah nemu subject verb, kita udah nemu conjunction subject verb. Nah, kita harus nemu verbnya. Muncul nggak? ternyata setelah ditelusuri ke sini kan ada from preposition coret desannya into coret highly reactive oxygen atomsnya molecules ini noun kata benda ini jadi objek mungkin ya okay. berarti kita perlu nyari verbnya aja verb -nya ya udah langsung aja di pilihan jawaban ini yang kata pertamanya langsung verb itu yang mana c si. si. Ya betul Bu. Si. Ah, betul, sih, banget ini. <laughs> Oke, okay. sepertinya Bu Rina lagi agak serak-serak gimana gitu, mungkin Bu karena dampak dari maraton zoom dan traveling, sepertinya Bu. <laughs> okay. Breaks up zoom, dan setiap hari ini setiap hari ke kampus kayaknya. Sebelum iya, terasa. setiap hari. Sebenarnya sekali. E, dosen teladannya sebenarnya setiap hari ke kampus. Amin. <hari> saya ke kampus terakhir kapan ya? <kali> jadi anak rumahan saya. Jadi. Oh, udah jarang ke Balai Bahasa ya, Pak Adrian? Ya? Jarang banget, Bu. Jarang, jarang uh. banget. Mungkin kehitung jari ya, 2 tahun ini. Padahal saya setiap hari jalan kaki itu lewat Tiga Balai Bahasa. Kalau yeah. <laughs> parkirnya di museum. Belum <laughs> gitu. ya, ya, mampir ya. bu? Mampirlah nanti kalau ada Pak antrian. Ya sih. Nanti inilah <laughs> ya. kita janjian di grup. Ayo. Sunongkrong di kafe ya. ya? Boleh. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, lanjut sebelum kita nongkrong ke kafe, lanjut ke nomor 10 <laughs> nomor 10 nomor 10 ya itu oke bla bla oke lumayan trik ini yang kosongnya ini the surrealistic movement subject ya ada preposition yaitu coret aja place ini vertiga ya Verb tiga, tapi itu bukan verbnya si movement. Ini movement in art in the uh, place. Oh, oke okay. ya. Yeah, ini verbnya si, art, si movement betul. Ini verbnya place, mana? Uh, tern -tern. Oh oke okay. ya. Yeah. Kita kan udah nemu tuh movementnya subject Place-nya itu verbnya si subject movement. Berarti kita perlu nyari conjunction, subject, verb, kan? Seperti biasa. Uh, nya kita udah nemu nih, is uh, pictured, itu verb kedua, berarti, ya kan, ini verb kedua, yang verb pertama itu yang place, uh, subjek pertama itu movement, berarti kita perlu nemu conjunction dan subjek, conjunction dan subjek, tapi bukan berarti si pilihan jawabannya itu akan langsung conjunction dan subjek ya, karena mungkin aja, aja ada kata-kata yang jadi sambungannya, Uh, kalimat setelah kata place, karena kan kalau uh, kalimat sederhana itu SP ya, kan kalau di bahasa Indonesia subjek predikat objek. Nah mungkin aja di sini itu ada objek gitu. Nah jawabannya itu uh, on what an emphasis on what is pictured. Yes jawabannya delta. Emphasisnya itu objeknya objeknya wad nya ini masih ingat nggak yang rangkap jabatan dengan ya si nya itu berfungsi baik sebagai kenjangan dan sebagai subjek. jadi CSP nya itu CS nya diwakili oleh What and verb nya is pictured itu untuk nomor 10 Nomor 11, enam koma di belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam kalau enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam lihat di belakang. Today belas, to measure the weight of belas, or the amount of enam belas, enam belas, enam 24 parts of pure gold ini sih apositif aja ini dicoret aja semuanya karena nggak ada verbnya today today use to measure uh, karena use di sini tuh penggunaan itu adjektif if I not mistaken ya yeah, I'll, I'll check again <laughs> Tapi ini sih uh, from my analysis ini nggak usah dibaca sih jadi setelah koma ini harus muncul subject verb di kalimat setelahnya nggak muncul verb, berarti ini yang kita cari langsung subjek verb aja. Jawabannya <gibat> mana? kalau oh, yang langsung subjek verb? B. Ya, B. Bravo. A carrot was. Oh, ya, ya, betul. Oke, okay. untuk memastikan ya. Jadi si kata-kata yang panjang ini, di belakang koma, itu A positif. Positif, dia tuh hanya kumpulan kata aja yang menjelaskan subjek. Jadi, kalau diterjemahkan, penggunaannya saat ini untuk mengukur berat dari gemstone itu oh, forgot, or the amount of gold atau jumlah emas per 24 karat dari emas murni karat. Jadi, itu tuh cuman menjelaskan karet aja sih kata-kata sepanjang ini tuh ini apositif see si use di sini itu bukan verb tapi itu adjektif kata sifat jadi pengguna sudah use mungkin kata benda <laughs> jadi penggunaannya saat ini ya untuk mengukur bla bla bla jadi dia menjelaskan a karat. so the answer is bravo right lanjut ke soal nomor 12 Nomor 12, nomor 12 is, blah, blah, blah. langsung lihat pilihan jawabannya aja sih. Kalau pilihan jawabannya ini udah ada IR-IR-nya atau long length-nya. Ini soal tentang komparatif, kalau nggak komparatif, tentang word forms ya. Jadi kalau nggak tentang comparison atau komparatif, bisa tentang word forms atau bentuk kata. Ya udah berarti kita lihat sebelum dan setelah. 1 minute <kuh> okay, sini kan 1 minute. 1 minute-nya itu 1 minute in length. 1 minute long. 1 minute is longer than atau 1 minute longer than is bla bla bla seperti itu. Right. Nah, jawabannya untuk member uh, 12 ini itu delta satu menit lebih panjang dibandingkan gone with the wind gitu maksudnya longer dan jadi yang dibandingkannya itu one minute kan ini kata benda ini noun gone with the wind itu noun jadi yang yang dibandingkan dua kata benda ini dan uh, apa ya yang yang di apa yang lebih itu adalah satu menit uh, menit satu menit lebih dari Film ini, gitu. one minute longer than is gone between. Oke, okay. lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, okay, soal nomor 13. Oke, okay, nomor 13. Oke, okay, ya. Yeah. The genus blah blah blah. Oke. Okay. Became extinct the genus Equus itu it subjek, became itu verb. Mereka during the glacial and it was not subject. Ini compound kompleks sentence ya. Was not reintroduced verb until until. Jadi kalau nemu preposition seperti until ya. Yeah itu bisa reduce cost juga uh, karena nanti setelah until itu bisa muncul subjek bisa muncul verb ya dan di tengah-tengahnya kalau misalnya subject verbnya itu verbnya bentuk kalimatnya bentuk kalimat pasif ya ada to be itu subjek dan to be nya bisa hilang ini kalimat ini adalah awalnya adalah until ya until uh, until it Was brought there. Ya, itu hilang, was hilang. Jadi tersisa brought there. Ini, ini soal tentang reduce clause lagi. Reduce clause itu uh, seringnya sih kalau mun, um, seringnya dia akan menghilangkan uh, conjunction subject, ya, conjunction subject dan to be, ya, atau menghilangkan uh, subject dan to be saja. Seperti itu ya. So, number 13 the answer is alpha. Oke, okay, nomor 14. 14 itu jawabannya bravo. Kenapa? In ahani bihaif are ini tentang inverted structure atau inversi inverted structure. Um, jadi dia dibalik ya. Jadi kenapa jawabannya B? Karena kalau A, kalimatnya awal seperti ini, severely vertical aligned honeycombs, ya. Yeah. Uh, several vertically aligned honeycombs with hexagonal wax cells ya yeah, are stacked close together in a honeybee hive jadi awalnya kalimatnya seperti itu jadi kalau bicara inverted structure itu kan um, polanya itu kalau ini tentang uh, preposition of place ya atau uh, place expression jadi place nya dulu Awalnya, itu biasanya ditandainya dengan preposition in, on, at, atau place expression yang lainnya. Nah, nanti kebalik. kena inverted dia ya, verbnya dulu, baru subjek. Nah, makanya jawabannya B, karena hive are-nya uh, dulu, itu kan verbnya subjeknya itu yang ini, si honeycomb sini, dan ini plural kan subjeknya ini, jadi place verb dan subjek. Oke. Okay. Nomor 15. Nomor 15 itu jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Pertama, the shapes itu subjek, the pen itu verb. Udah nemu subjek verb yang pertama, berarti akan muncul conjunction subject verb dan the pen largely. Um, harus muncul preposition karena depend itu pasangan preposisinya on depend on on sudah ada how-nya ini conjunction-nya subjeknya nya, -nya subject-nya how high sorry how how high the temperature and the humidity are artinya verbial oke okay. oke okay, nomor 16 The price of silver rose to per troy once in January and then fell into fell to ten dollar and cents two months later. Oke, okay. nah, seperti biasa kalau menjawab soal written expression seperti ini, jangan terlalu fokus ke yang di garis bawah ya karena kita harus membaca kalimatnya secara utuh. Oke, okay. nah, di sini uh, untuk nomor 16 ini kalau tadi saya baca sekilas saya memang udah nggak enak sama jawaban yang maaf, yang B ya kenapa? karena dikasih cu tapi mantunya nya nggak berubah jadi plural jadi harus plural cuman ya seperti itu saja sih sebenarnya jadi kalau menemukan ada um, kata benda yang harusnya plural lihat aja belakangnya apakah ada angka atau tidak sama seperti seperti 100 ya. tapi kalau untuk 100 atau 1000 seperti itu Uh, dia bisa jadi pluralnya itu kalau dia berdiri sendiri justru hundreds atau thousands seperti itu, ya. right. Berbeda dengan kata benda yang lain. Kecuali kalau ada angka baru dia nggak pakai s. Ya, tapi itu pembahasan yang soal yang lainnya. untuk soal ini uh, jawabannya D karena harusnya months itu harusnya plural. Oke okay. nomor 17. Most polar seals retreat retreat Salesnya plural, retreatnya plural, betul. To open water during the winter, but a few types, uh, betul. Karena penggunaan few atau um, ya penggunaan few atau little itu memakai artikel, ya. Dan memang untuk plural form, betul. Have learned ini salah. Kenapa? Karena kalau ketemu have, has, dan had lainnya harus bentuk ketiga ya, jadi harusnya land atau ada yang pakai T ya. di sini betul yang de all year round karena ini jadi kata benda si round. Okay. nomor 18, nomor 18, oke okay. kasih. more than half of all stars Is in binary or multiple star system? Nah, um, more than betul comparison of all stars. Masih ingat kalau ada penggunaan all, ya plural singularnya itu tergantung dari kata benda setelahnya. Jadi kalau kata benda setelahnya singular, ya beratnya jadi singular. Kalau kata benda plural, maka kata kerjanya juga plural. Nah, setelah all ini, muncul stars. Stars-nya kan plural ya. Berarti harusnya bukan is, harusnya are. Oke, okay. jadi Pak Bu, diingat-ingat aja kalau nemu all, all, some, ya, yang waktu itu kita bahas, itu tergantung gimana kata benda setelahnya. Dia mau singular atau plural, maka si verbnya harus mengikuti. Verb-nya kalau, um, kalau kata bendanya nya dia verb -nya harus singular juga. Nomor delapan belas ini, stars itu plural, jadi harusnya is itu jadi art. Oke, lanjut ke nomor 19 <tuh> The heart, harus the heart, the heart, the most complex and most large oke ini pasti heart, salah karena penggunaan most the kan untuk superlatif ya kalau superlatif itu kalau nggak pakai most dan kalau pakai most itu harus ada the most ya. Dan kalau selain most pakai est ya. Penggunanya gimana? Kalau the most itu untuk kata yang suku katanya lebih dari satu ya. More than one syllable ya. More than one syllable. Jadi large itu kan satu sukukat ya. Berarti harusnya bukan most large tapi harusnya largest. Dan memang Pak, Bu, di soal written expression ini ya, soal yang paling sering muncul kalau saya perhatikan itu tentang word form atau tentang bentuk kata. Ya, ketika saya soal test ITP tanggal 19 Agustus kemarin juga memang yang muncul lebih banyak tentang word form terus uh, SP agreement ya, yeah, subject verb agreement. Oke, okay, uh, lalu Sebentar, sebentar. Ya, gimana? Apa apa Bu? nomor 18 ya? Ntar tadi ini 19, udah ya. bener ya 18 nih, saya agak bingung juga kan, half of all, kenapa enggak kenapa R, ya, karena starnya all tuh ngaruh ya Gimana Bu? Nih ya, jadi gini, hmm. saya malah jawabannya di delta, Delta, tadinya mau sih, cuma bingung karena kan kalau half itu kan is ya, harusnya kalau, mengeluarkan ya Kalau apa Bu? Half More setengah, setengah. half of all Oh oke, okay. ya setengah Terus gimana Bu? Itu tuh harus pakai R juga atau gimana sih? Sebenarnya sih uh, nggak usah dilihat sih halfnya itu Karena Dia nggak berpengaruh ke kuantitas Maksudnya nggak berpengaruh ke Verbnya jadi singular atau plural Halo Bu? Ya, ya, ya, ya. Misalnya uh, Half Of half of, more than half of, uh, half of, uh, apa nih, misalnya half of the information yang gak mempengaruhi singular pluralnya kata benda ini, si half itu nah disini tuh, di soal nomor 18 ini tuh, sebenarnya yang mempengaruhi itu penggunaan all-nya Bu oh gitu ya ya, yeah. jadi si all ini apa aturannya itu gimana kata kerja setelahnya jadi bisa aja kata kerja setelahnya itu Oke. jadi singular atau jadi plural nah itu nanti akan menentukan verb-nya begitu Oke, itu waktu kita bahas tentang subject verb agreement lupa apa <laughs> <laughs> ya ya, ya buh oh. pagi bu. <laughs> Oke, okay. right. yang Bapak Bu, nah, sambil kita bahas soal, sambil diingat-ingat lagi aja. Mungkin ya, right. oke, okay. ada lagi Bu, pertanyaan Bu? Udah enggak ada, belum? Oh. Belum? Oke, okay. baik. Kalau gitu, kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 puluh itu jawabannya. United States, subject, force-nya, verb, singular, singular. United States itu singular ya, nama negara itu, walaupun ada S-nya. Tapi nama negara itu singular, karena negara itu kan satu. Nama negara itu. Uh, during preposition, betul. During the Mexican War, itu ada preposition untuk menjelaskan perang. Meksiko ya. And gain, ini salah. Kenapa? Karena kan one-nya itu, edit, oh, maaf. Forces itu bukan verbnya ya, maaf maaf. Saya coba dulu saya aja ketipu. Jadi <laughs> ya, state forces itu subjeknya, forces itu subjeknya, one itu verbnya. Verbnya itu verb kedua atau past simple verb. Berarti si gain ini harus bentuk kedua juga kan? Karena ada koordinat konjektor. Kalau ada and, or, but, yet, itu strukturnya harus sama. Antara yang sebelum dan yang setelah. Karena kata kerja sebelumnya itu past simple verb, one, maka si gain ini harus jadi past simple verb juga. Jadi jawabannya delta. Oke. Okay. Lanjut ke soal nomor 21. Nomor 21 itu jawabannya... During fermentation, complex carbohydrates are converted during, betul, prosesnya, are converted, betul, tiga, to another chemicals by action of enzyme produced by molds, yeast, or bacteria. Harusnya to other chemicals. Complex carbohydrates are converted to other chemicals uh, by the action of enzyme produced by ya. Jadi harusnya nomor 21 itu cek harusnya bukan another tapi other. Nomor dua puluh dua itu jawabannya. Oke okay, kalau udah kita nemu nih nomor 22 Bapak Ibu ya kalau ada penggunaan koma yang lebih dari satu nih seperti ini kata-kata yang berdempetan, ini soal tentang paralel struktur intinya bentuk katanya semuanya harus sama jadi kalau flat deserts itu kan kata benda ya, noun berarti kan crater juga harus noun, ya, craters itu kan kawah ya, noun juga desert deserts itu padang-padang, ya padang pasir itu noun juga volcanoes, gunung-gunung itu juga noun mountainous itu salah karena seharusnya mountains seharusnya ini kata benda juga. Jadi jawabannya adalah Oke. Okay. Nomor 23. Nomor 23 itu jawabannya Oke, okay. hardwood comes from hardwood subject comes verb betul, similar. Broadleaf deciduous trees, kata sifat, untuk trees, betul. Those that lost their, oke, okay, thosenya mengacu ke trees, plural, betul. Ini jawabannya delta. That lost their leaf harusnya their aja. Tanpa S, karena kalau pakai S itu berarti jadi posesif ya. Dan biasanya kalau theirs atau yours, itu setelahnya nggak akan ada kata benda. Di sini kan ada kata benda ya, leaves. Jadi rasanya leaves, daun mereka. Oke, okay. lanjut ke soal nomor 24. Nomor 24 itu jawabannya, The Washington quarter was, subject verbnya sudah betul, was first minting by. Huh. Salah ini, karena ada by dan ada was to be, itu kan kalau to be, biasanya dengan verb ya, kalimat pasif. Jadi bukan minting, harusnya minted. Oke, okay. nomor 25. 25 itu the best known novel, betul? Novelnya noun, best knownnya diberi strip. Ya. Karena dia akan menjadi adjektifnya menjelaskan novel. Uh, It's a partially fictionalized account of a, an... Oh, oke. Okay. Yang selain J, C. Kenapa? Karena harusnya of an, unhappy. Karena uh, walaupun itu U, ya U, dan U itu vokal, tapi pelafalannya itu mati ya. Unhappy. unhappy. Uh, an hour. Um an hour. An hour an hour ya yeah, hour Max. Jadi an itu an itu untuk uh, vokal ya. Untuk kelafalan, suku kata pertama yang yang hidup. Unhappy itu kan an-nya uh, hidup ya. Jadi kita pakai an. Kalau e uh, itu untuk yang mati. Oke. Okay. Nomor 26. 26 itu jawabannya um, oh, jawabannya bravo karena ini highest comparison, ada EST itu pasti ada D nya, jadi bukan D jawabannya D nomor 27 27 jawabannya high blood pressure results from Okay, but results from resulted from output oh yeah high blood pressure results oh, oke okay. ini naonnya jadikan ini jadi subjeknya from either an increase output the high blood pressure results oh sorry ini subjek ini verb high blood pressure results from either an increase output an increase betul adjektif menjelaskan output Of blood from the heart, from the heart and increase the system its flow through tiny blood. <coughs> Oke okay. jawabannya C. Karena ada ider, ider itu kan pasangannya or ya. Sedangkan ini ada n, jadi ini harusnya or. Nomor 28 28 itu jawabannya Van US government Library. Betul, government's-nya apa pakai apostrofi ya. Karena mengacu ke kepunyaan apa perpustakaan punya pemerintah. Was born betul verb tiga karena di sini ada to be bentuk kalimat pasif. Former betul yang lampau ya. Itu jawabannya delta. Harusnya bukan there, karena ini mengacu ke Jefferson. Uh, sorry, bukan Jefferson. Mengacu ke library. Jadi kalau mengacu ke library, harusnya it's. Bukan there. Dan library di sana singular ya. Oh, bukan it's. Betul berarti tadi saya. Iya, <laughs> bukan library. It's on books ya. Harusnya his, his mouth ini, ini. jadi menga si sidar ini kan mengacu ke Jefferson, jadi harusnya his on books. Betul, oke, nomor 29. 29 itu jawabannya. bla, bla, bla, bla. ini yang A. 30 itu okay, mamba, poisonous African snakes betul, kata sifat menjelaskan kata benda ini uh, okay, that, come, that come from come come betul verbnya uh, mengacu ke snakes snakesnya kan plural ya snakesnya plural jadi come-nya tidak pakai S same family S betul konektornya untuk menjelaskan cobras an extreme potent venom, harusnya Extremely potent fan. Okay. <coughs> so the answer is delta. Right. Number thirty one. Not until the discovery of Pluto's moon. Karena not until the. Oh, okay. Ini. Inverted Structure lagi nih. Inverted Structure. Kenapa? Karena masih ingat, Pak Bu, kalau udah muncul not di sini, yang kata negatif ada di depan, itu ciri Inverted Structure. Uh, jadi polanya itu negatif, subjek, emas. Eh, negatif, jadi polanya itu negatif, verb, lalu subjek. Nah, negatifnya kan ini not until bla bla bla, ya kan verbnya kan was, nah si subjeknya itu setelahnya many of the karakteristik, jadi karakteristik ini verbnya eh maaf subjeknya, nah sardinya kan plural, jadi harusnya bukan was tapi were, jawabannya b, ini ini soal yang waktu itu kita bahas tentang inverted structure atau inversion, tadi di soal sebelumnya polanya uh, sama tapi bukan negatif yang soal sebelumnya. Yang di sentence confusion di sini. Yang nomor 14 ini. Kalau ini place, jadi cirinya itu ada preposisi atau keterangan tempat di depan. Kebalik lagi kan, jadinya place dulu, verb subjek. subject. Kalau yang ini negatif dulu ya, baru verb, lalu subjek. Nah, yang buas ini salah karena harusnya war berhubung subjeknya plural. Alright, number 32. scorpion which are normally bukan alone ya tapi alone. Ya karena alone itu adjective, sedangkan di sini which are normally alone harusnya kata benda ya. Harusnya 6. So the answer is bravo. 33. 33. jawabannya. 33. 33. 33. 33. the 33. 33. 33. 33. 33. more than 33. 33. than 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Delta dan uh, harusnya, then that of the Earth. So the answer is delta. karena yang dibandingkannya itu datanya, ya, yeah, datanya itu mengacu ke diameter gitu. Jadi, kalau yang dibandingkannya ada diameter. Nggak bisa langsung, dan biar harus ada penggunaan. bednya dulu yang mengacu ke the diameter. Tiga empat. Tiga empat. in the mid 18th century, betul. Ini penggunaan uh, strukturnya. On the Pacific coast, betul. Penggunaan prepositionnya untuk place, ya. Close. Annihilated almost ini salah, harusnya almost annihilated ini word order dia di written expression itu selain word forms yang sering beberapa kali muncul juga itu tentang word order tentang susun susunan kata suka dibalik-balik gini kan susunan katanya kurang tepat nih jawabannya cek oke, okay. nomor 35 <tuh> tiga lima, shot and killed betul, bukanlah later did his living on oh, nih harusnya uh, bukan did ya made, make. karena dari uh, verb phrase make a living jadi dari sana harusnya jadi harusnya made a living, itu tiga enam Paul was the son of a French immigration, huh? immigration, imigrasi right. Prancis. Padahal menjelaskan orang ya, kalau menjelaskan orang harusnya bukan immigration tapi ada yang tahu pak bu harusnya apa kalau orang yang imigran? imigran. imigran. Yes, very good. Oke, okay. yes. Alhamdulillah ramai lagi <laughs> imigran. Oke, okay. yes. Immigrant, jadi bukan immigration. Sih. Tiga tujuh, tiga tujuh itu safety glass, oke, okay. noun, subject. A toughened glass sheet, betul, yang dikeraskan Menjelaskan sheet is verbnya betul berarti ini um, similar similar. Six times stronger, betul penggunaannya. Then stronger than, betul kan? Nah, berarti yang salah itu delta. dan untreating class Harusnya dia sama seperti yang B ini. Tofton itu kan adjektif. Harusnya untreating glass. Ini untreating jadi adjektif juga. Harusnya untreated class Jawabannya delta. Number 38. 38 jawabannya is source Oke, okay. dari awal sih saya udah nggak nggak enak ya. The foxglove is source of the ini salah ya yang I, karena kan ini kata benda mau jadi objek dia gitu. Tapi kita nggak tahu kuantitasnya gitu. Kalau kalau dia mau singular ya pakai artikel, pakai kalau nggak the, pakai e, ya tapi karena dia menjelaskan sourcenya Foxglove jadi yang paling tepat itu the, the source of the digitalis Kesembilan, 9 Ke 9 itu related fungus from a family of eels which was called ini kan dari which ini kata oh, oke okay, berarti which is which is called S as code asong, of as Oke, oh, oke, okay. okay, ini course nya itu verb -nya plural ya. Jadi, bukan fungus, bentuk pluralnya itu fungi. di jawabannya, alpha. Okay, nomor 40 Okay, Rival leaders during the American Civil War, Abraham Lincoln and Devin Davis, both held Kentucky. Oke, okay, harusnya both held, harusnya the from-nya ya, harusnya ada preposisinya disini, held from Kentucky, jadi jawabannya Delta. Uh, I guess that's all for me. Thank you very much for uh, joining the class and also the discussion. Uh, sampai jumpa lagi. Um, yeah, I'll see you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kabuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.